Vertigo sering datang tiba-tiba tanpa peringatan Meskipun serangan vertigo bisa terasa menakutkan Biasanya hilang dengan cepat Serangan vertigo dapat dihentikan dengan menerangkan Salah satu dari empat manuver fisik Dan memilih obat yang sesuai dengan penyebab terjadinya vertigo Jika Anda mengalami vertigo yang parah atau berkepanjangan bisa jadi vertigo Anda terkait dengan kondisi medis lain. Dokter dapat membantu Anda mengidentifikasi akar penyebab vertigo dan menentukan pilihan pengobatan yang disesuaikan untuk membantu Anda kembali ke kehidupan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi dua kali dalam seminggu. Bagi... Bapak, Ibu, teman-teman semua yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe Karena dukungan Bapak, Ibu, teman-teman semua sangat kami penuhkan untuk pengembangan channel ini ke depannya Terima kasih Apa itu vertigo? Vertigo adalah sensasi bahwa lingkungan di sekitar Anda berputar-putar itu bisa membuat anda merasa pusing dan kehilangan keseimbangan vertigo bukanlah suatu penyakit tetapi itu adalah gejala dari berbagai kondisi kebajikan vertigo dikaitkan dengan gangguan pada telinga seperti benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, penyakit menir dan neuritis vestibular meskipun ketika penyakit tersebut berbeda mereka mempengaruhi telinga dengan cara yang sama dengan mengganggu rasa keseimbangan otak. Sekitar 30% orang akan menderita vertigo setidaknya sekali dalam hidup mereka. Dan ini merupakan gejala yang sangat sering terjadi pada pasien gawat darurat. Untungnya, sebagian besar gejala vertigo dapat hilang dengan sendirinya atau dapat diobati dengan sukses. Sejarangan vertigo dapat terjadi pada usia berapapun, tetapi lebih sering terjadi pada orang di atas 65 tahun. Wanita agak lebih mungkin mengalami vertigo daripada pria. Beberapa orang mengalami vertigo sebagai efek samping dari kehamilan. Vertigo adalah masalah umum. Hampir 40% orang Amerika pernah mengalami vertigo setidaknya sekali selama hidup mereka. Banyak orang merasakan vertigo seperti ketika mereka mengalami mampu perjalanan. Itu bisa membuat Anda merasa seperti berputar, bergoyang, atau miring. Perasaan tidak seimbang dapat memburuk ketika Anda berdiri, berjalan, mengubah posisi, atau menggerakkan kepala Anda. Apakah vertigo merupakan kondisi yang serius? Vertigo bisa menakutkan tetapi kondisinya sendiri tidak dianggap serius Namun vertigo dapat dikaitkan dengan kondisi kesehatan lain yang berpotensi serius Itulah sebabnya Anda perlu memberitahu dokter Jika Anda mengalami serangan vertigo berulang atau berkepanjangan Apa saja gejala vertigo yang umum? Seperti disebutkan terdahulu Vertigo adalah gejala dari berbagai kondisi. Namun vertigo juga dapat terjadi dalam kombinasi dengan gejala lain, termasuk mual dan muntah, masalah keseimbangan, tinnitus atau telinga berdenging, sakit kepala, mabuk, perasaan penuh di telinga, nistagmus, dimana mata bergerak dari sisi ke sisi lain secara tidak terkendali. Obat dan perawatan untuk vertigo. Jika Anda mengalami serangan vertigo, hal terbaik yang harus dilakukan adalah berbaring di ruangan yang tenang dan gelap, pecamkan mata, dan tarik nafas dalam-dalam. Ini dapat membantu meringankan gejala mual dan mengurangi sensasi berputar. Penting juga untuk menghindari situasi stres karena kecemasan dan kemerahan dapat memperburuk gejala vertigo. Vertigo paling sering diobati dengan latihan atau prosedur sederhana. Disarankan agar anda melakukan latihan ini dengan dokter terlatih atau setelah berkonsultasi dengan dokter. Latihan untuk vertigo meliputi satu manuver Epley. Manuver ini juga dikenal sebagai canalith repositioning manuver yang merupakan latihan yang paling umum untuk mengatasi vertigo khususnya jenis BPPV Prosedur mudah ini bisa dilakukan sendiri di rumah A. Berbaringlah di permukaan datar seperti lantai atau tempat tidur dengan bantal di belakang kepala dan kaki terentang. Kemudian duduk dengan kong lurus putar kepala Anda 45 derajat ke kanan dengan kepala masih dimiliki, cepat-cepat berbalik kembali ke bantal dan tetap dalam posisi ini selama 30 detik. Putar Anda 90 derajat ke kiri tanpa mengangkat leher Anda. Putar seluruh tubuh Anda sehingga Anda benar-benar berada di sisi kiri Anda. G kembali ke posisi awal dan perlahan duduk kembali. Dua, manuver gufoni. Manuver ini memberikan counter cepat dan efektif terhadap efek vertigo. Jika vertigo lebih intens saat kepala Anda menghadap ke telinga yang tidak terpengaruh. A. mulai dengan posisi duduk. B. Cepat berbaring ke arah sisi yang sakit dan tahan selama 1-2 menit. C. Putar kepala Anda dengan cepat 45 derajat ke arah langit-langit tahan tahan selama 2 menit D. Duduk kembali dengan tegak. Jika vertigo lebih intens saat kepala Anda menghadap ke telinga yang sakit A. Mulailah dengan posisi duduk B. Cepat berbaring ke arah sisi yang tidak terpengaruh dan tahan selama 1 hingga 2 menit C. Putar kepala Anda dengan cepat 40 derajat ke arah lantai dan tahan selama 2 menit D. duduk kembali tegak. 3. Manuver Semor. Manuver Semor topet mirip dengan Fley, e tetapi membutuhkan lebih sedikit fleksibilitas leher. A. Duduk tegak di permukaan datar seperti lantai atau tidur dengan bantal di belakang Anda dan kaki tentang B. Berbaring dan putar ke sisi kanan Anda. C. Miringkan kepala Anda 90 derajat untuk melihat ke atas. D cepat duduk dan putar ke sisi kiri, jaga agar kepala menghadap ke kiri. Anda sekarang harus melihat ke bawah ke tanah. E perlahan kembali ke posisi duduk semula dan lihat ke depan. 4. manuver zuma. Manuver zuma adalah latihan yang dikembangkan baru-baru ini. Yang juga telah terbukti efektif melawan vertigo A. Mengulainya dengan posisi duduk Cepat berbaring di sisi yang sakit dan tahan selama tiga menit C. Putar kepala Anda 90 derajat ke arah langit-langit Dan tahan selama tiga menit lagi D. Gerakan tubuh Anda untuk berbaring menghadap ke langit-langit Putar kepala Anda 90 derajat Sekarang lihat dari balik bau sisi yang sakit Tahan-tahan lama selama 3 menit. Eh, putar kepala Anda kembali menghadap langit-langit dan perlahan naik ke posisi duduk. Pengobatan vertigo. Diagnosis spesifik menentukan pilihan perawatan mana yang terbaik untuk setiap pasien. Vertigo terkait migrain biasanya merespon obat-obatan yang dapat mencegah migrain. Vertigo akut yang paling baik diobati dengan non-spesifik seperti di mehidrinat atau Dramamin dan meclisit atau bonin vertigo yang terjadi dalam 5 menit pertama berdiri biasanya karena penurunan tekanan darah atau hipotensi ortostatik ada obat yang dapat digunakan dalam situasi ini termasuk Dramamin dan meclisit atau bonin pasien juga dapat memakai stocking Kompresi tinggi paha atau pengikat perut Atau meninggikan kepala tempat tidur Dan menambah asupan garam dan cairan Empat, vertigo intermittent yang dipicu oleh gerakan kepala atau leher Biasanya merespon jenis terapi fisik khusus yang disebut rehabilitasi vestibular Demikian pembahasan kali ini tentang empat cara manuver fisik dan Empat jenis pengobatan untuk terapi terhadap itu Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.